Oke okay guys, kita lagi di tempat berbeda seperti kalian lihat di belakang saya itu adalah pantai. Jadi kita di atas tebingnya. Nanti kita akan jalan-jalan ke sana untuk melihat Tadi saya udah dari selesai dari Suluban. Nanti sore balik lagi ke sana kalau nggak berawan. Kalau berawan ya terpaksa kita sambung ke hari berikutnya untuk cari sunsetnya. Oke okay guys, let's go! ini adalah tempat yang luas jadi kalian kesini bersama pasangan untuk menikmati sunset juga oke untuk piknik-piknik juga oke tapi tidak disarankan untuk anak kecil ya karena tebingnya ini belum ada pagarnya jadi takut nanti ada yang jatuh ke bawah tempat tempatnya Okay, jadi, seperti yang kalian lihat, saya berada di tepi tebing. kita nanti sore kan jadi um, nanti sore sunsetnya bagus jadi, kita bisa punya gambar yang bagus jadi di sini pun ada jalan menuju ke pantai jadi buat kalian yang mau ke sini langsung ke pantainya uh, kalian bisa parkir motornya di sini terus turun ke bawah sini lewatnya dari sini ada tangga Karena hmm, langsung turun ke bawah sini hari ini saya nggak turun karena kondisi di bawah airnya lagi pasang mungkin sore kalau airnya udah nggak pasang airnya udah surut, udah ya turun ke bawah Nah, untuk lokasi tempat ini nanti saya catumkan di deskripsi ya, jadi bagi kalian yang mau datang langsung klik lokasinya di bawah. Oke, jadi ini adalah lauk yang kita bawa hari ini Cukup sederhana tapi lumayan lah Jadi buat kalian yang mau kesini Mau piknik sambil menikmati sunset bisa Tapi tidak disarankan untuk membawa anak-anak itu di belakang mereka lagi manggang manggang nah, kita cek mereka menggang apa itu mereka lagi setup api kasih bumbu dulu guys biar mantap oke oh. ikan yang mau dipanggang. Kenapa iya. nih? Ikan cakalang. Calak. Jadi bakar. Oke. Okay. Bakar. Oke okay guys, sampai juga di penghujung perjalanan kami saatnya kami mau pulang Jangan lupa jaga kesehatan, selalu pakai masker, hindari kerumunan, cuci tangan yang bersih uh, Jangan lupa juga untuk like, subscribe Untuk membantu channel ini, tetap berkembang See you on the next video, bye bye